<tuk> Aduh ini kucing ini banget ya. Aduh, <tuk>, ini apa itu? Situ, dong bangun udah bangun udah pagi Woy, jenny waj siap siap sport oke okay. aku lagi sakit jadi aku hari ini sekolah dulu ya jadi jangan jumpa ya oh gitu ya hmm. Oh ya ini jam satu. Aku di tidak sekolah, ke hutan deh. Paling ada orang di atas pilih. Ayo iya sih. jatuh. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah, aduh Harus jalan lagi nih. ah. Woi, lazzi. Woi, lazzi. Woi, yes, woi, Ada ikan gede. Lazi. main apa ya mana apa ya bingung main apa dah eh. karena hari ini aku lagi idle jadi main ini dulu deh ini rumahku ya lalu berapa eh Yeah, <laughs> yeah, <wh> aster panel kabur boy beruan eh eh bro itu pesawat eh pesawat eh pesawat eh pesawat eh pesawat eh pesawat eh pesawat Oh, ada a aku punya sesuatu yaitu pakai ini RPG RPG boy ya yeah. ya yeah. der itu kenapa boy yang lagi Ya gak kena boy Ya, sampah Bunuh diri aja ya, ya. Bunuh diri Gak mati Bola diri woi Oh, baru nikmat Oh, sakit baru dua, hai, ini masih ada wow. satu susu, satu susu, eh, itu susunya kan dihabiskan. Apa namaku itu? Buat dua hari, hai, dua, habis, awal, tadi di sensor Oh, nah, kita ya, tahu, kayak gimana ya, oh, ini dia. Hmm. Oh, ya. dari orang ayolah di luar berbahaya saya kosong di luar seperti itu suara enak banyak musuh wow wow Terasa <tik> ya, mesin